Selamat datang di channel Ramesh JP. Kali ini saya modifikasi APK Domino modifikasi 176 kali 8 sepeda dengan tema selebritis Sadrina Oke okay guys untuk yang baru gabung silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan bagi yang suka dengan video ini share kepada teman-teman dan bagikan supaya channel saya ini terus berkembang ya guys oke okay untuk di versi 176 ini tidak begitu banyak fitur tambahan cuma ada letak ranselnya di sudut kiri ya guys dan ini adalah room room lobby ya ini untuk select game dopecai kita spin sebentar ya guys oke kita kembali ke coba ke room papa papa bagi teman-teman yang ingin request tema-tema lain silakan request di kolom komentar biar nanti saya respon dan untuk download aplikasi ini dan juga untuk installnya bisa gunakan aplikasi subscriber dan juga bisa tidak menggunakan subscriber ya guys oke okay guys kita lihat pandanya dan ini adalah panda. ini untuk 4 player bagi teman-teman yang sudah nonton dan subscribe channel saya ini saya ucapkan terima kasih banyak semoga diberi kesehatan dan berbanyak rezekinya amin oke okay guys silahkan download semoga sukses dan aplikasi ini tidak di password bisa langsung digunakan dan jika muncul hmm, bacaan ada virus atau virus terajaan yang muncul maka diabaikan saja ya teman-teman karena itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa dan itu bukan dari sebuah aplikasi Higgs Domino tapi dari karlapan speedernya harap dimaklumi saja sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh